Polisi meringkus dua pengedar sabu-sabu di Kampar Kiri Hilir, Kampar Riau. Tersangka, Inisial WW, diringkus petugas saat menunggu pembeli di tepi jalan raya Desa Mentulik. Tersangka tak dapat menolak saat polisi menemukan dua paket sabu-sabu siap edar dari dalam kantong celana. Dalam pengembangan, polisi kembali menangkap satu tersangka lainnya, Inisial AD, di Dusun Kayu Jangkar, Desa Sepetai, Kecamatan Kampar Kiri Hilir. Bersama tersangka, polisi menyita 26 paket sabu-sabu siap edar Atau seberat 13,6 gram Sebuah timbangan digital dan alat isap sabu-sabu Kedua tersangka ditangkap menyusul laporan masyarakat Yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di permukiman mereka Dalam jaringan ini, polisi masih mengejar satu tersangka lainnya Yang identitasnya telah diketahui petugas Dua orang pelaku yang sudah menjadi target operasional. Yang pertama kami amankan saudara W di Jalan Desa arah Mentulik. Kita buang waktu lama, kita lakukan penyelidikan kembali dan berhasil mengamankan saudara A. Selanjutnya kedua tersangka ditahan di Mapolsek Kampar kiri hilir terancam hukuman 5 tahun penjara.